Halo guys, kali ini kita akan membahas tentang bangunan properti dengan standar minimalis, elegan, dan mewah kita lihat mulai dari ruangan makan meja makan sangat minimalis tapi sangat mewah kesannya elegan, berwarna nuansa kayu dengan adanya jendela berlatar belakang gunung untuk lokasinya, ini ada di Kota Batu, guys. Ya, itu ada per area dan dry kitchen, dapur kering. Kita lihat suasana di balik ruang makan, pemandangan yang sangat indah di balik rumah, langsung terhampar sawah dan gunung juga ada kolam untuk bersantai. Kolam ini bisa untuk kita bersantai dengan anak-anak kita. Lalu kita coba masuk ke bagian kamar mandinya. Dilengkapi dengan shower, bathtub. Ya. Sangat memanjakan sang owner pemilik rumah. Dilengkapi dengan air panas set. kita ke kamar tidur di sini lagi apa ada dilengkapi dengan air purifier lemari rak tv dan tv yang sangat lebar interiornya guys kita bisa lihat sangat sepadan tadi warna tembok korden spray, karpet dan dilapisi panel kayu. Kita sekarang menuju ke lantai 2. Lantai dilapisi oleh karpet, Gas. Sehingga kesannya sangat mewah dan bersih. Ya. Di lantai 2 juga ada dua kamar Ini kamar mandi di lantai dua, dilengkapi dengan shower, ya, dan juga ada bed up-nya, dan kloset yang mewah. Ruangan kamar dinanti dua, dilengkapi dengan double bed, berukuran single, cocok untuk anak-anak, ada TV dengan panel lantai, parlet kayu, interior semua serba kayu, padankan dengan korden uh, berwarna soft. Ya, ruang tamu Berjajar dengan meja makan Sangat elegan Minimalis Sampai jumpa di next video